Halo guys, assalamualaikum semuanya. Berjumpa kembali di channel saya, official Oke, jadi video kali ini seperti biasa, di sini saya akan membagikan trik-trik yang keren-keren lagi, guys. Oke okay lah kita langsung aja ke free yang pertama guys. oke lanjut ke presiden yang kedua ya oke lanjut ke preset yang ketiga guys <SILENGALAN> Oke okay, lanjut ke preset yang keempat ya Oke okay, lanjut ke preset yang kelima guys lanjut ke presiden yang keenam guys Seorang Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-7, guys. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-8, ya. Oke, okay, selanjutnya ke presiden yang kesembilan, guys. Oke, okay, lanjut ke presiden yang ke 10 ya. Oke lanjut ke preset yang ke-11 guys <SILENCIO> Oke lanjut ke preset yang ke-12 guys <SILENCIO> oke lanjut ke preset yang ke-13 Okay, lanjut ke presiden yang ke-14. Oke, okay, lanjut ke presiden yang ke-15 ya. Oke okay, lanjut lagi ke preset yang ke-16 Oke okay, lanjut ke preset yang ke-17 guys oke lanjut ke presiden yang ke delapan oke okay, mungkin segitu aja presetnya semoga kalian suka jika kalian suka kalian bisa share lah video ini ke teman teman kalian guys ya Oke, okay, dan sampai jumpa di video selanjutnya.